Kecidukan hari ini yang tentunya membikin seneng dan bahagia Les La Lover adalah saat Les La Lesti dan Bilar masuk dapur rekaman. Mereka berdua tag vokal akan rilis single terbaru. Ya duet Lesti dan sang suami Rizky Bilar. Gimana seru kakak? Tentu hal tersebut seru dan tentunya oleh semua fan Lesti dan bilar adalah hal yang sangat ditunggu lihat betapa seriusnya Rizky bilar saat pengambilan vokalnya dan Lesti ada di samping dia tuh lihat dengan arrangernya semuanya tentu membuat kita semakin tak sabar menunggu single mereka berdua yang kita harapkan bisa mengobati rasa rindu dan tentunya juga ya bisa menguasai pertandingan. Masya Allah, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Tuhan Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan Agar tambah seru ke mereka berdua Yang so selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate tentang